Berikut lima bahan alternatif yang bisa Anda berikan. Satu, Kelabang Kelabang merupakan pakan tambahan yang bagus, terutama untuk meningkatkan performa kicauan cucak rowo. Selain membantu mengatasi masalah suara, kelabang juga diyakini mampu mengatasi burung yang kurang birahi. Bahkan. Carilah kelabang yang masih muda Kemudian potong-potong Buang kepala dan ekornya Karena bagian tersebut mengandung racun Namun perlu diingat Bahwa porsi pemberiannya Harus sesuaikan dengan karakter burung 2. Cacing Tanah Cacing Tanah sudah sejak lama digunakan sebagai pakan tambahan bagi burung kicauan termasuk cucarowo kandungan protein pada cacing cana cukup tinggi sebab sampai 70% dari keseluruhan nutrisi yang dibutuhkan burung karena itulah pakan ini tepat diberikan untuk memenuhi kebutuhan protein burung peliharaan selain memenuhi kebutuhan nutrisi cacing tanah juga dapat merangsang kicauan karena dapat mengganggu pencernaan burung. 3. Buah pepaya. Meskipun berasal dari penangkaran dan telah diberi pakan sintesis secara alamnya cucak rowo adalah burung pemakan segala. Pemberian buah-buahan diperlukan untuk memenuhi kandungan vitamin Buah pepaya dikenal memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, sehingga membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Pastikan buah pepaya yang diberikan harus yang sudah matang, sehingga mudah dicerna oleh burung. 4. Pisang Kepok Putih Di alam, pisang kepok putih merupakan makanan alami bagi cucak rowo. Pisang ini memiliki ciri daging buah berwarna putih, baik dalam keadaan mentah ataupun masak. Sekarang, agak sulit mendapatkan pisang yang masak sempurna sebelum dipanen. Biasanya, pisang yang dijual di pasar merupakan pisang yang masih muda, kemudian diberi di agar cepat matang. Karena itu, sebelum diberikan kepada cucak rowo, pisang tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Ini bertujuan agar kandungan karbid pada bisa hilang, sehingga aman bagi pencernaan burung. 5. Jangkrik Pakan tambahan lainnya yang bisa Anda berikan kepada cucak rolo adalah jangkrik. Seraga ini telah terbukti memiliki kandungan protein tinggi. Bahkan jangkrik dipercaya mampu meningkatkan kualitas kicau burung. Harus diingat, pemberian jangkrik perlu dibatasi, pasalnya jangkrik juga bisa meningkatkan birahi burung. Jika berlebihan, cucak rowo yang Anda bisa menjadi oper birahi. Sebelum menjadi pakan, kaki-kaki jangkrik harus dihilangkan dulu untuk mencegah burung tersendak. Selain itu, Anda juga bisa mencet kepala jangkrik untuk membuatnya lemah. Cara ini biasanya untuk menimalkan resiko jangkrik menggigit mulut atau tenggorokan burung. Demikianlah lima bahan alami yang bisa anda jadikan sebagai pakan cucak rowo. Pakan ini mudah dicari dan harganya lebih terjangkau. Selamat mencoba!